Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Bahwa pada hari ini Hari ini hmm. Jumat Ya ini hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Saya kedatangan tamu Dari Jumat Selatan Memang sudah tidak asing lagi karena dulu pernah kita Sama-sama Oh, oh, dalam suatu relawan yaitu GNP 2019. Nah setelah pilpres itu ini banyak vakum, ya, banyak vakum untuk ya, tidak ada di GNP. Namun sekarang ini setelah buat tiga ya, eh, Bapak Prabowo mau maju lagi menjadi calon presiden, punya kita aktifkan kembali di GNP. Dan saya tahu pasti banyak uh, pasti tidak sedikit ya rekan-rekan saudara-saudaraku yang dulu itu Pak Prabowo mungkin kecil kepada Pak Prabowo ya uh, karena bergabung kepada pemerintah namun itu nanti akan saya jelaskan saya uh, sapa dulu ketua DPD GNP Sumatera Selatan yaitu Ibu Rizka, Ibu Bribka Jamila bercakap-cakap dulu mbak selamat datang Heboriska. Bagaimana kabarnya jauh-jauh dari Sumatera Selatan ke tempat saya ini ke Cibitung ini. Baik mengingat BNP akan e, bergerak kembali maka saya datang. Kemajuan sini ya. Bagaimana kondisi setelah tidak aktif lagi di NGP, setelah pilpres? Bagaimana situasi? Apa yang dilakukan selama ini? Ya, semenjak setelah film crash, NCP itu masih, tidak ada geraknya. Ya, Dan juga karena terabungnya kan tidak memimpin oh tidak terpilihnya tidak terpilih jadi ya. presiden makanya GNC itu hanya mengikut e, perintah dari kita oh gitu ya, nah saya dengar ya misalkan di medsos bahwa tidak sedikit dulu pendukung Pak Prabowo beralih ke Pak Anies dengan alasan kecewa, sakit hati dan sebagainya ya betul sekali Kelihatan dan realitanya di lapangan begitu banyak e, relawan kita yang sudah pindah bentar ya, walaupun ya, saya sudah kembali di GNP, ya sudah sejak tanggal 9, berarti sudah berpahari sudah berapa hari ya? ya, sudah mungkin tapi sudah mulai ada yang kembali itu sudah ya. ada yang mulai kembali dan tadi ya mungkin karena bingung mau kemana, tapi saya tanya setelah saya jelaskan setelah saya jelaskan kekecewaan karena kerjaan harus kecil kan, itu, saya sampaikan kepada mereka bahwa Wajar kalau kecewa wajar itu, tapi mereka juga faham ada banyak hikmah. Pak Prabowo mau bergabung ke pemerintah. Nah, ini banyak hikmah. Yang hikmah pertama, Prabowo bergabung ke pemerintah adalah boleh jadi menteri. Pertanian. Nah, dari situlah kita bisa melihat kinerja Pak Prabowo. Secara profesional sebagai menteri pertahanan Akhirnya Pak Prabowo diklaim menjadi menteri terbaik di jajaran Pak Jokowi Yang kedua pertahanan kita semakin mantap semakin kuat Artinya Pak Prabowo diberikan tugas oleh negara Melalui Presiden Republik Indonesia itu Melalui eh, kemimpinan Pak Jokowi itu Pak Prabowo Fokus uh, menjalankan apa yang diberikan tugas saya yakin di saat rakyat memberikan tugas kepada Pak Prabowo menjadi presiden, saya yakin Pak Prabowo akan fokus menjalankan amanah konstitusi Pancasila dan Udom Pali. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua, saya juga pernah kecewa. Makanya, semua orang tahu, setelah Pilpres, saya menemukan ke publik bahwa saya tidak diberi sama Pak Prabowo lagi. Ya, mungkin di masa itu pikiran saya kecil, hati saya belum lapang menerima kenyataan. Artinya, Pak Prabowo menunjukkan hatinya yang hatinya yang besar, berjiwa besar, berlapang, berlapang apa AGE. hatinya lapang. Karena beliau, Pak Prabowo lebih memandikan Kesatuan Indonesia daripada kelompok. Coba lah Pak Prabowo menentang oposisi. Jika pengikutnya Pak Prabowo ini semakin wah, berpikir di belakang kita ada Prabowo, dia akan semakin memiliki untuk menyerah pemerintah Republik Indonesia entah itu kritikan atau sehingga pemerintah tidak akan punya waktu untuk berpikir itu yang ada adalah masalah, masalah masalah. Artinya kita diberikan itu jiwa eh, yang besar. Nah, saya lihat di situ juga Pak Jokowi. Saya lihat memiliki jiwa yang besar juga. Masa iya lawan, lawan rival presiden begitu, kok mau dia terima? Dan yang terjadi saat itu, tidak sedikit pendukung Pak Jokowi kecewa. Loh kenapa Pak Jokowi begini? Kenapa dia terima Pak Prabowo? Karena itu berdarah darah macam-macam pendukung Pak Jokowi melawan Prabowo. Kenapa kok dia mati-matian melawan Pak Prabowo? Di situ Pak Jokowi juga melihat terkait persatuan Indonesia. Tetapi hebatnya pendukung Pak e, marahnya hanya sesaat, di saat itu juga selesai. Kalau pendukung Pak Prabowo sampai sekarang masih dibawa-bawa kecewa. Belum mau menerima tentang pelajaran dari Pak Prabowo yang berdua besar. Yang ini ini yang, yang ketiga. Nah, yang keempat saya mau tanya dulu sama ibu Rista yang dulu ketua di PDIP, apakah uh, ibu Rista secara pribadi, secara pribadi dulu ini sudah memahami apa yang saya maksud tadi Pak Prabowo? Pan ya? Nah, saya kira kalau saya panggil kembali untuk menjadi bergabung relawan dan Bintang kembali relawat JCP di Sumatera Selatan, apakah ibu riska bersedia? Tentu saja saya bersedia karena kemarin kan perjuangan kita untuk ikutan pilpres terletak di sini. Ini bukan usaha yang mudah. Hmm. Jadi, alhamdulillah semuanya sebenarnya sukses hmm. hanya saja waktu itu. Ya, sebagaimana kita ketahui kan seperti itu akhirnya kan. Ya. Dimenangkan oleh Jokowi. Memang ketika Prabowo eh, duduk di pemerintahan, banyak sekali relawan-relawan kita hmm. itu yang sudah bertindah ke lain hati dan mereka benar-benar kecewa seperti kata Bang Saleh tadi. Hmm. Namun untuk 2024, eh, insya Allah GMKT siap mendukung Pak Prabowo kembali. Hmm. Untuk wilayah Sumatera Selatan, saya secara pribadi siap siap ya, ya. alhamdulillah. Ya. Nah, mumpung ya. masih ada saudara kita yang mungkin kapan kalau kita juga belum tahu nih capres-capres apakah betul-betul panis juga ikut kan belum menentukan dari KPU ya. Nah, tapi saat ini kan kita sudah mulai memanaskan mesin-mesin relawan. Jadi, jadi jika masih ada, eh, jika ada saudara kita yang ikut panis, biarlah ikut, tidak perlu memotivasi sudah kurang ini. Kita pakai baju yang cipu, mungkin dia pakai baju relawan anis. Ya ada rezeki, ada waktu, aja Mungkin ya minum-minum kopi, yang apa semua. Sambil ngobrol. Karena sesungguhnya yang paling mahal itu bukan capres cawapres Yang paling mahal di negara kita ini adalah menjaga persatuan Indonesia. Hmm. Dan itu doktrin Pak Prabowo. Sampai Pak Prabowo itu selalu bilang, seribu kalam terlalu sedikit. Satu musuh kebanyakan mudah-mudahan relawan DNCP ini menjadi contoh dan suruh dalam bersikap ter terkait relawan. Dan sampaikan kepada jajaran bahwa kita bukan hanya sekedar menjadi relawan yang hanya mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Setelah itu selesai tugas kita. Tidak. Kita masih memiliki tugas yang tidak kalah penting yaitu mengawal pemerintahan mengawal kinerja Pak Prabowo selaku presiden di daerah-daerah, bisa menjadi mata tunduknya. Syukur-syukur ada yang bisa di antara GNCP ini, ada yang bisa menyumbangkan pikirannya untuk bisa disarankan kepada pemerintah demi rumah bangsa Indonesia. Bisa jadi di GNCP ini banyak pakar-pakar. Ya, mungkin ada penyelesaian dan pengusaha atau apa yang itu di GNCP ini yang mau menyumbangkan Pemikirannya untuk pemerintah bangsa. Jadi kita tidak hanya sekedar setelah Pak Prabowo jadi presiden, setelah itu ya sudah selesai tugas kita tidak. Kita mau lanjut. Siap. Ya, di di daerah-daerah. yang mungkin ada yang mau dikondiian, dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian mungkin. Ada permasalahan di daerah yang yang harus diselesaikan oleh kementerian. Itu saya ingatkan. Kementerian. Kita harus bisa kerjasama dengan siapapun. Bagi di pusat maupun daerah. Jadi itu-itu adalah -itu, angin kombinasi Pembina kita, ya Pak Prabowo. Masa beliau jadi presiden, kita biarkan eh, beliau berjuang sendiri. Nah, di pembina kita Pak, Pak Prabowo, kita harus juga bantu. Pemikiran-pemikiran. Kamu -pemikiran. nah, hmm. kita punya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Hmm. Khususnya untuk e, relawan PNCT di Sumatera Selatan, e, Palembang, dan 17 kabupaten/kota, saya berharap kalian masih solid dan militan terhadap gerakan nasional cinta Prabowo kembali lagi bergabung di PNCT. Dulu ya, ya seperti dulu, untuk mendukung beliau menjadi presiden 2002. Ya. Saya dengar-dengar mau ikut caleg ya <tuh> <tuh> misalnya langsung nah, di 2020. ini saya umumkan di sini saya hanya dengar-dengar bahwa Ibu Rizka mau maju caleg. Nah bukti saya di CP adalah inilah caleg partai-partai politik yang mengusung Pak Prabowo. Ya, ya sekarang kan. Untuk sekarang ini sementara baru dua partai yang kita tahu, yaitu Gerindra dan PKB. Kalau memang PKB ikut mengusung sumpah Prabowo masuk Capres, ya Bukulah dukung, calik-calik dari PKB. Bukulah calik-calik dari Gerindra, Ya kan? Nah, saya mau tanya dulu sama Ibu Rizky ini, kan mau mau calik? Kalau lewat calik bukan harus dua partai politik, benar? Benar. Nah, baru ada dua partai politik ini. GNCP ini kan ngawal ngawal Pak Prabowo, bukan ngawal partai politik iya betul iya kan? Ya. nah ya. saya belum tahu nih ya nanti lewat partai apa ini Ibu Rizka? Insya Allah kita ke tentu saja kalau GNCP kan kiblat ya ke Gerindra iya GNCP tidak berkiblat ke Gerindra ya, tidak ya. GNCP berkiblat khusus untuk Pak Prabowo ya? Partai politik manapun yang mendukung Pak Prabowo, kita dukung partai itu. Saya berharap, jadi mereka jangan tinggal dia. Kalau ada dari GNP mau maju caleg, ya rebut itu karena pasti banyak pengikutnya. Kalau PKB yang ambil ya, PKB lah eh, pasti dijomblos. ini GNP, GNP ini, ini terasumpi. Kalau GNP hanya ke ke, ke partai yang tidak besar yang melawan. Karena relawan kita dari berbagai sipotisan partai politik. Tujuannya satu, Prabowo Presiden. Gerindra, partai politik, mengusung Pak Prabowo Presiden. PKB, ya kalau tidak salah mudah-mudahan lanjut nih, mengusung Pak Prabowo Presiden. GNCP, Prabowo Presiden. Kalau kita batasi GNCP hanya berkindah ke satu partai, Gerindra. Kecil jatuhnya. Ya, Rencananya saya ke Gerindra. Nah, ya, nih ingat -ingat Gerindra, Sumatera Selatan ya. Nah ini saya pesan saya kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat saya yang kebetulan sebagai kader Partai Gerindra di Sumatera Selatan. Ini ada calon yang punya masa banyak di Sumatera Selatan. Nanti suamiku betul-betul bagaimana persyaratan masuk I, menjadi anggota DHL Partai Gerindra. Ya. kalau Gunung Angkama mau turunnya ya lari ke PDI. Yang penting partai pendukung Pak Prabowo oleh saya. Oh, saya kan bukan orang partai politik. Ya kan, saya orang partai politik. Ini semua orang tahu. Ada yang baru sampai, kan, lagi. Kita buka-bukaan aja biar publik tahu. Ya kan. Kalau Gerindra sudah ngambil Ya iya, besarkan Gerindra yang di Sumatera Selatan. Misi kita sama dengan partai Gerindra. Jangan kira saya jadi GNCP ke peperobot terus otomat, saya partai ya kan, karena memang partai juga kan kalau kita mau genre ya berarti maksimal oh, kalau masuk ke jaring raku ya semua masuk genre jaring, jaring kan genre juga yang gemuk gitu. makanya ya kolaborasi saling bantu ya saling bantu apa lagi sih kalau saya ini orangnya dulu kan kuat Uh, gerakan uh, anggota Gerakan Nasional Cinta Prabowo di tahun 2019, mari bergabung kembali untuk mendukung Pak Prabowo di 2024 ini, ya, ya. khususnya buat uh, Sumatera Selatan. Sumatera ya jadi biasa lah kalau relawan itu ya, namanya kita berjuang memilih pemimpin. Jadi tidak ada yang boleh mengklaim bahwa Pak Prabowo itu hanya milik kita. Hmm. Hanya milik eh, apa ormas ya mungkin ada PPR juga bukan tapi Eh Prabowo Pak Prabowo adalah milik rakyat Indonesia ya karena di KNCK ini kan dari berbagai kalangan uh, berdasarkan agama ras muka dan simpatisan simpatisan partai politik pendukung Pak Prabowo anda begitu saya juga berpesan kepada calon calon ya, gubernur calon wakil gubernur calon bupati calon wakil bupati calon wali kota calon wakil wali kota yang ingin menjadikan pak prabowo jadi presiden republik indonesia tak boleh komunikasi dan koordinasi dengan rentan, eh, relawan gerakan nasional cinta prabowo karena bagi gerakan nasional cinta prabowo partai manapun calon pilkada manapun yang me mengusung Pak Prabowo Subianto menuju kursi presiden dari 2004-2009 maka geng CP akan mengerup sip, sip. Cukup ya. nanti kita uh, lanjut lagi di grup dan ini saja kita doakan tetap Pak Prabowo diberikan kesehatan umur yang panjang Selalu dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Ya. Sehingga yakin Pak Prabowo mampu membawa bangsa Indonesia semakin maju ke depan, tidak kembali ke belakang. Itu Pak Prabowo Subianto. Karena Pak Prabowo Subianto kalau nyari uang, sudah enggak lagi uang sudah banyak. Pak Prabowo tidak bisa diatur oleh oligarki. Tidak bisa ada yang Pak Prabowo masalah itu. Kalau masalah uang, jadi kali kalian, kadang-kalian yang anti oligarki lihat-lihat -li capres kalian, apakah capres kalian itu kalau kampanye di dijajah di, di oleh oligarki, ya, ya, sih. dia jadi presiden, mungkin tadi kan oleh oligarki. Kalau poperlo uangnya sudah banyak, itu. Jadi itu saja, terima kasih dan saya juga terima kasih Ibu Rizka sudah jauh-jauh dari Sumatera Selatan Kalau jalan kaki mungkin 5 bulan baru nyampe, tapi untung hmm, step by step perjalanannya ya Dari Sumatera Selatan menuju ke Banten, menuju ke sini Dan merendang saya lancar dan mudah-mudahan terpilih menjadi Minta Dewan Ya, perjalanan hak Para relawan dan seluruh rakyat yang ada di dapilnya tidak perlu berpikir satu provinsi itu dapilnya kagak jadi provinsi, sudah tidak ya? Kembang ya, juga saya sama di kota kembang, uh, ada juga Kabupaten jadi anggota apa? Saya ikut calon kriteria tidak lolos, kata saya tidak dikenal orang waktu itu, bangga juga ini, oke, itu aja ya, beres kaya. Selamat, nanti tunggu SK ke depan, ini, eh, karena ini kita baru mengkumpul kembali, nah, di DPP akan segera menutup ada tingkat kembali, termasuk untuk ke pengurus, dan mudah-mudahan kalau pengurus DPD ke lengkap, sebelum kita bergerak maksimal, semoga kita bisa berkomunikasi dengan Bapak Prambu janto selaku Ketua pengurus. Oke okay, terima kasih Saya juga semuanya Satu pesan yang selalu saya sampaikan Dokterin 1000 kawan terlalu sedikit Satu musuh terlalu banyak Prabowo Presiden Indonesia menuju adil dan makmur serta berdaulat Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh